Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada sebuah momen yang tentunya membuat kita bahagia. Persahabatan ya. semalam, vitamin lewat jalur IGS aja membuat kita bahagia dan nyaman. Pasal ya. ketika melihat kegabutan, kekocakan dari idolaki Italia dan rezeki, pilar sahabat yang semalam lagi gangguin suami tercintanya lagi buat video tuh. Aduh, bikin ngakak aja nih persahabatan ya balas dendamnya Dedek Lesti ketika sebelumnya Dedek Lesti pun digangguin oleh Kakak Bilar dan semalam Dedek Lesti membalas persahabatan ya ketika Kakak Bilar bikin video, tentu Dedek Lesti gangguin persahabatan ya tuh. Nah, Kakni persahabatan ya. Momen ini yang selalu membuat bahagia kita semua mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Pilar. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan juga nih dari para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram. Didi Enskor mengatakan seru mereka kalau di karantina lama banyak vitamin dari pabriknya langsung, tiap hari gelut bin julid. Serulah katanya itu Masya Allah banget ya kegabutan di karantina tentunya mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua Masya Allah banget persahabatnya. ya doakan selalu yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar kita lihat juga ke momen berikutnya persahabat ya tentunya masih berlanjut ketika kakak Bilar digangguin persahabat ya akhirnya mereka gelut nih ya aduh gelutnya tapi cute banget persahabat ya Sampai mereka, aduh omong nih persahabat, ya aduh memang luar biasa banget idola kesayangan kita ini selalu saja membuat kita semakin bahagia. Dan ternyata persahabat, ceritanya persahabat tidak lesti nggak mampu nih untuk Julidin kakak pilar Karena kakak Bilar lancar persahabat ya, hanya cukup satu video saja tidak berulang kembali, masya Allah banget ya. Satu kali percobaan langsung berhasil nih ya, Untuk kakak Rizky Pilar Ini diunggah oleh Akun Family Dan kita lihat juga Ada kalimat caption yang dituliskan Cerita dedek mau isengin suaminya Eh malah diisengin balik Ternyata kakak nggak ngulang Cuma satu kali percobaan langsung berhasil Tuh, <tuh> Luar biasa banget ya kita Masya Allah Banyak sekali tentunya warga Konoha yang ingin memperpanjang karantina Lesti dan Bilar soalnya nih tentunya kebahagiaan selalu disuguhkan oleh idola kita persahabatia ya. dan keunggah berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan dari Lasal entertainment ada sebuah kalimat udah nggak sabar pasti nonton episode Turki ya, duh makin nggak sabar pastinya tentu minggu besok akan hadir spesial persahabatia ya, liburan ke Turki. Cinta abadi Leslar, episodenya luar biasa nih. Yang paling kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan saja bersahabat ya. Ada kabar baik dan kabar bahagia langsung diberikan dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, kita lihat juga bersahabat di IG. nya Bang Dary. ada info. Tentu hari ini, ya kita lihat ada pantun yang dituliskan lewat posting yang tersebut. Ibu Martini pergi ke pasar, hari ini udah selesai karantinanya Ye, pantun gue asik kata Bang diri pas sahabat Yaduh, <laughs> Alhamdulillah Hari ini mereka pak ya bebas Sudah selesai karantina, Alhamdulillah Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus Dan selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kita, keluarga, dan tim Leslar Entertainment dan berikutnya juga, persahabatan kita lihat aja nih. Keunggahan selanjutnya tuh ada: IGS tidak lesi kecur, persahabatan yang lagi memfoto sebuah postingan, video tangan, atau kukunya persahabat yang sangat cantik banget, ya gemes banget, kata tidak lesi. Adlin Biotibar underscore ID. Masya Allah banget ya bikin videonya Ini di Turki Di appnya di Indonesia ya, Masya Allah Cantik banget ya <guluh> Luar biasa adalah kita selalu saja Membuat kita bahagia Dan ke kabar berikutnya Kita lihat juga nih sahabat, ya Ada sebuah unggahan Yang diunggah oleh akun Leslar Love Lovers Andeskor Hongkong, Underscore Real, ini memposting sebuah postingan kabar bahagia dari Indo Trends. Persahabat ya pasangan paling ngetrans ada Lesti dan Rizky Bilar tuh, masih ala banget ya masuk ke Indo TV Trends Award 2021 pasangan paling ngetrans trends ada Lesti dan Billar. Tugas kita adalah ayo support idola kita Rizky Billar yang listrik Indotv Trans Award 2020 tahap pertama persahabat ya tentunya di sini kita lihat ada caranya untuk mendukung di sini ada untuk cara memvote-nya persahabat ya jika kamu suka dengan pasangan ini tentunya pastinya kita sebagai fans wajib untuk selalu mendukung caranya gampang banget cukup follow akun Indotv Trends lalu like, komentar dan share di pik pasangan pilihanmu batas vote Kamis tanggal 4 bulan 11 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia barat. Persahabat ya waktunya batas vote-nya ini besok hari Kamis tanggal 4 November 2021 Yuk, buktikan kekompakan dan kita selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat, ini ada cuplikan iklan ya Untuk Cinta Abdi Leslar, nanti episode di Turki ini Masya Allah banget ya, paling yang ditunggu banget nih dari semua episode persahabat ya Be Liburan Baby Moon. Spesial banget nih, nanti hari Minggu tanggal 7 November Kita akan disukukan vitamin paling bahagia oleh Dede Lasti dan Kakak Bilar langsung Dalam acara Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku hanya di Antv Tayang jam 13.30 setengah dua siang, jangan sampai Tentunya ketinggalan lagi di jamnya jam 13.30 waktu Indonesia Barat kita akan bersama-sama menyaksikan acara cinta Abril Leslar tetaplah setia bersamaku Baby Moon Turki, bersama hari Minggu nanti, tanggal 7 November 2021, hanya di ANTV dukung, doakan yang terbaik terus untuk Lesti dan Bilar, kita masih menunggu kejutan yang baik selanjutnya, tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik